Oke okay guys, kita ketemu lagi dengan channel saya Sofian Channel. Kali ini saya unboxing LCD Samsung J5 melalui Shopee, pengiriman lewat JNT. ini penampakannya J5, kontras LCD ini sudah sampai, kondisi bagus. Dan ini saya juga pesan casing. Samsung z5 kondisi baik cara packingnya juga baik guys untuk pemasangan saya buat seperti ini ya ini ada saya masukkan lemnya untuk pemasangan LCD nya kemudian ini hasilnya guys mantap ini belum saya pasang casing masih mesin dengan LCD dengan kondisi seperti ini barangnya murah pengirimannya cepat melalui JNT biaya pengiriman juga murah untuk wilayah Kalimantan Timur saya juga punya brosur HP Redmi X3. Kemudian banyak macam guys. Ini harganya. Ada juga jam. Harga 999.000 guys. Ini daftar harga HP. Kemudian kita kembali lagi ke HP Samsung J5. Yang saya perbaiki, barangnya saya pesan lewat Shopee, pengiriman lewat JNT. Empat hari barang sampai, harga LCD-nya murah, ini penampakannya, dan hasilnya memuaskan, guys. Oke, terima kasih.